sambil mau diskusi uh, topiknya episode yang ini Nana mau tanya soal rezeki dan hasil usaha yeah. karena Nana ingat Abi pernah bilang uh, Allah menjamin rezeki setiap umat uh, Bagaimana kita bisa tahu jaminan itu, Abiko? Tanpa bermaksud mempertanyakan, tapi bagaimana kita Bagaimana Allah menjamin setiap rezeki kita? Bagus, bagus eh, Kita lihat dulu Rezeki dan hasil usaha hmm. uh. Apa yang kita usahakan itu bisa kita berhasil memperolehnya, bisa tidak berhasil kita memperoleh, kita berusaha. Apa yang berhasil kita peroleh itu, itulah yang dinamai hasil usaha. Hasil usaha ini... Ada yang dapat kita manfaatkan, ada yang tidak dapat kita manfaatkan. Boleh jadi karena kita kasih orang, boleh jadi karena hilang, boleh jadi karena eh, dicuri, dan lain-lain sebagainya. Jadi hasil usaha adalah hasil yang diperoleh dari usaha kita. Nah. Hasil yang diperoleh dari usaha kita ini ada yang bisa kita manfaatkan hmm. untuk eh, kelangsungan hidup kita. Nah, yang bisa dimanfaatkan oleh pelaku usaha ini itulah yang dinamai rezekinya. Hmm. Jadi bisa jadi ada orang berhasil, kaya raya, tetapi tidak semua menjadi rezekinya. Hmm. Boleh jadi yang banyak itu rezeki ahli warisnya. Hmm. Nah. Karena itu Nabi bersabda, seorang berkata hartaku, hartaku, hartaku, tidak ada yang memenuhi uh, uh, uh, keinginan putra putri Adam ini kecuali tanah. Hmm. Kalau dia sudah punya dua lembah emas mau yang ketiga, padahal rezekinya itu hanyalah apa yang dia makan sampai habis. Kalau ada sisa rezekinya kucing, rezekinya binatang, rezekinya orang lain, hmm. yang sampai habis itu. Yang ya sampai habis atau apa yang dia pakai sampai lapuk atau apa yang dia sedekahkan pada orang lain, karena hmm. itu akan menjadi bermanfaat untuknya di akhirat nanti, akhirat nanti karena itu ganjaran akan diterimanya di sana, bahkan bisa jadi di dunia dia dapat nama baik. Hmm. Karena rezeki itu bukan hanya berbentuk materi, tapi juga berbentuk spiritual. Nama baik itu rezeki. Okay. Ya. Itu satu. nah ingat tapi juga pernah bilang, jodoh yang baik itu rezeki. Rizki, Kemudian ya. pekerjaan yang yang nyaman yang itu, itu rezeki. Teman-teman yang banyak itu, itu rezeki. Itu semua rezeki, karena, kita, karena itu bermanfaat untuk hidup seseorang. Ya. Kemudian tadi yang ditanyakan bagaimana? bagaimana Allah. Menjamin jaminan Allah. Begini, banyak orang salah faham bahwa jaminan Allah itu berarti pasti ada di depannya. Hmm. Padahal yang pertama kita harus ingat, Allah berfirman وَمَا مِنْ fil ardi illa Tidak ada satu binatang yang bergerak di bumi kecuali Allah, kecuali Allah jamin rezekinya. Nah salah satu syaratnya adalah gerak lalu di antara jaminan Allah itu Dia memperlengkapi kita dengan potensi yang menjadikan kita mampu bergerak lapar lapar itu jaminan rezeki kalau tidak lapar tidak akan bergerak hmm. ya eh, selera jaminan rezeki, organ-organ yang ada dalam tubuh kita, ini itu semua bagian dan karena itulah yang mendorong kita bergerak dan dengan bergerak jaminan Allah. Hmm. Jadi Allah melengkapi manusia dengan insting dengan yes. dengan berbagai hal yang sifatnya melekat di manusia sebagai naluri yes. untuk yes. membuat kita bergerak mencari rezeki. Mencari rezeki yes. atau eh, kita punya anak ingin anaknya eh, apa namanya sehat, pandai dan sebagainya, kita terdorong untuk itu karena itu tadi. Kemudian ada satu lagi yang perlu kita ingat, bahwa tadi abis sudah singgung, jangan anggap eh, rezeki itu terbatas pada sisi material, rohani. Bisa jadi orang memperoleh materi yang banyak, tapi tidak memperoleh ketenangan batin, itu apa yang diperolehnya? akan jauh lebih sedikit keluar bukan pada tempatnya, dibanding dengan orang yang mempunyai ketenangan hati. Ya. Abiku Tadi Abi bilang Allah menjamin rezeki bagi mereka yang bergerak. Betul. Kalau melihat konteks saat ini ketika sedang pandemi dan pergerakan dibatasi, uh, mungkin pilihan-pilihan untuk berusaha tidak sebanyak uh, uh, ketika dulu sebelum pandemi. Ya. Apakah Allah tetap menjamin rezeki kita? Tetap menjamin rezeki kita Nah hanya sekarang kita harus ingat lagi Rezeki itu yang dapat kita manfaatkan nah, eh, Di masa ini bisa jadi terbatas gerak kita Untuk keluar rumah Tapi tidak terbatas gerak kita dalam rumah eh, Kita bisa eh, belajar hmm. Ya kan? Dapat rezeki Kita bisa bersilaturahmi, Dapat rezeki Kumpul sama, nah, kumpul keluarga. sama keluarga Dapat rezeki itu semua rezeki. Dan harus diingat bahwa yang yang kita butuhkan itu tidak sebanyak yang kita inginkan. Hmm. Nabi bersabda, siapa yang bangun pagi merasa aman. Ada untuknya makanan untuk harinya itu. Dia seakan-akan telah meraih semua apa yang di dunia. Karena yang dibutuhkan makan dan rasa aman. Pada hari itu. Pada hari itu Besok kita tidak tahu. Nah, itu sebabnya juga ada ada hadis kudsi. Yang menyatakan begini. E, hai hambaku. Aku yang menciptakan langit dan bumi. Apa kamu kira? Aku tidak mampu mengantarkan rezeki kepadamu. Hmm. Nah, hai putra putri Adam. Tidak usah terlalu eh, antusias. Sehingga mengumpul... Harta untuk besok Lusa dan Tahun-tahun berikut Berusahalah, bergeraklah Tetapi ketahuilah Bahwa saya tidak Mewajibkan kamu Melaksanakan kewajiban esok hari ini Karena itu Jangan menuntut dariku Rezeki besok hari ini Yang penting kita bergerak Berusaha, kalau dapat Alhamdulillah Kalau tidak, rezeki kita ada Insya Allah selalu ya. akan ada rezeki. bahkan ya. yang lapar pun kalau tidak dapat makan dia masih bisa hidup kita ya ya. kan? masih ada energi di sini masih ada daging masih ada lemak hmm. tidak tidak itu nah, ya. hmm. jadi hmm. jadi penting untuk terus uh, mendapatkan ketenangan hati bahwa Insya Allah